Jadi semua ada kalau oh, ini yang bisa aja divaksin nanti Oh, Jadi Bapak masuk kita masuk ke belakang, Pincang ambil jalan prt <tuk> nah <naik. tuk> <tuk> mau tapi kayak buat makan gitu Pak kantor camat Suma minta buka sana itu tempat lah tadi gak ada situ minta mau Pak siapa tuh ngarannya di nang. Bun Pak TV Desmit hmm, ke mana sih tadi. Ada ibu-ibu tiga mau hujan nih. apa nih? Berarti langsung di Kedop Capil. dalam apa fungsi yang orang yang Apa aja kulit-kulit jam, sampai di sini jadi